Surprise, motherfucker. <coughs> oh, oh, oh. Get it when I get back. Yo, what's up guys? Kembali lagi sama gue di channel Bang Pau yeah. kali ini gue ingin nge-review game satu ini yang bernama game war Vege. oke langsung aja pengen tau gamenya ini game baru sih ini game baru langsung aja kita ke gameplaynya gimana cara mainnya ya gimana fiturnya gitu ini sebesar 1,8 GB lah Oke okay. langsung aja kita cek gila si men oke okay. masuk masuk masuk siapa nih siapa oke oke oke langsung cepat guys ini gua harusnya keluar dulu gitu ya kan cepet Oke okay. ada empat Kepalji, tambah lima KML udah ML ML fix anjing komplit komplit kok oke okay, guys ada ini Oh bisa-bisa bisa, bisa. bisa ngeset juga kayak COD club duty. Oh, Bro. Halo guys, tapi di sini grenade. Hmm. bego nggak kena. <tuh> sumpah gua kena anjing, anjing langsung sekarat parah sih men. bahaya juga nih nih gua menurut gua grafiknya oke okay, ya yang oh, apalagi apalagi G apalagi, apalagi apa sih namanya nih gua baru pertama main nih apalagi bisa eh ya Nice, genitnya. guys. Wah, teman kita, help. Ya, dia mati nggak lucu banget. langsung mati begitu aja. Kita, kita harus kemana nih? Hmm. Kita harus ke situ, guys. Boh, boh. Napa begini, guys? Gue. Emang apa sih nggak boleh? Oh, Oh yo, ini dia, dia, dia tuh bisa kalau ini ini kalau armolnya habis habis tuh pelurunya habis dia kan di reload ya kan dia tuh bisa bisa digantiin juga bisa digantiin juga mantap ya shit oh gitu mantap gimana mau kemana dek what the survey guys tuh kayak terlalu ngelag gitu ya gimana sih menurut anda ini game nya gue belum paham Uh, tolong tulis ya di dalam, di dalam nih, di bawah nih, di bawah ini, di bawah sini, tulis komentar nih, gimana sih game nya enggak jelas, tapi grafiknya itu loh, sumpah, grafiknya bagus, tapi kan, benar kan, kata-kata gua, kata kontrolernya tuh kayak gak enak banget gitu, kayak gak kerasa, pertama yang di, pertama nih, delay, delay juga dia delay gue juga masih bingung sih mau game ini gue nggak nggak tau lah oke okay, kalau mau komen tulis aja di kolom komentar mau pamit dulu see you next time good bye peace cus